terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslaw tentunya. Baiklah para sahabat Leslaw dimanapun, kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini. Bang Bimin akan memberikan informasi terbaru seputar Leslie dan Bilar. kabar pertama kita lihat persabet dari sebuah unggahan spesial dari akun sahabat Leslaw Taiwan yang memposting sebuah postingan live Instagram dari Kartini persabet ya. Dini di Turki Kartini juga ini bagian dari tim Last Entertainment Ketika live persahabat ya, Tentunya ada kabar bahagia untuk kita semua nih Kata Mbak Arti Nanti yang ngurusin BBL aku Terus Novi jawab kencang, Gak boleh katanya itu bersama ya BBL gak boleh diurus oleh Kak Artini hanya Kak visa saja yang boleh katanya tuh, Masya Allah Kita lihat, persahabat ya Live arti barusan Novi bilang Tapi Utun di rumah baru, kamarnya di bawah Wow, si Utun tentu Ini ada di rumah baru, persahabat ya Kamarnya di bawah, Masya Allah banget ya Kita mendapatkan bocoran kembali Soal idola saingan kita Kita lagi di kalimat caption juga dituliskan oleh sahabat Leslar Taiwan Yuhu, nanti BBL di rumah baru guys Katanya tuh, BTW boleh gak sih? Aku lamar jadi babysister papa BBL baby Maksudku babysitter BBL-nya baby Aduh, cute banget bersahabat ya, fans leslar <lacht> Ini modus semua yang pengen ngelamar jadi babysister BBL baby Katanya tuh, mau curi-curi pandang ke papa pilarnya, Ya kan, kata Helden Rahayu Luar biasa banget ya, tim. Dan tentu fans dari lesai selalu membuat kita tahu bahagia Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan Amin di ya robbal alamin Gagabar berikutnya para sahabat kita lihat juga di unggahan Ibu Harsiwi Para sahabat ya kembali untuk sekedar mengingatkan malam ini bakal hadir acara malam nominasi Indonesian Download World 2021 bersahabat ya dicatat jamnya jam 20.00 waktu Indonesia Barat malam ini adalah malam nominasi Indonesian Download World 2021 yuk doakan mudah-mudahan dari Indonesia Kejora masuk di nominasi di berbagai kategori dan kita wajib untuk mendukung dengan cara ya, para persahabat ya doakan saja yang terbaik. Mudah-mudahan idolah kita bisa memborong banyak piala penghargaan. Dan berikutnya kita lihat juga persahabat ada unggahan spesial banget nih diunggah oleh akun Leslie Billar underscore Video, yang mana di sini memposting sebuah postingan yang diunggah oleh Pak Parich, sahabat ya. Perhatikan baik-baik di unggahan postingan ini. Tentu ada idola kesayangan kita Vitamin bahagia yang kita dapatkan Tetapi ketutup Persahabat ya Oleh sebuah kalimat Disitu mantap izin ambil ya Kok buat wallpaper <laughs> Oke kata Papa itu tuh Persahabat ya Walaupun ketutup Tapi energi vitaminnya terasa banget ya Idola kesayangan kita Masya Allah Mudah-mudahan bisa di up Foto cute, foto manja, dan foto romantis dari Lesti dan Rizky Bilar. Kekap berikutnya, para sahabat kita lihat juga diunggah nih GS-nya Papa Rich. Yang memposting sebuah postingan, 45 menit yang lalu, wow, keindahan kota Istanbul. di negaraku Turki, para sahabat, yang luar biasa, masya Allah. Tentu sedang berada di Istanbul, idolaku saingan kita mudah-mudahan selalu sehat. Dan selalu diperlancar apapun yang dilakukan hari ini Amin Dan kita lihat juga persahabat ke Antv, Persahabatnya unggahan akun Instagram Antv Official Ini mengingatkan jangan sampai lupa hari Minggu nanti jam setengah dua siang Jadwal tayang lebih awal persahabatnya Cinta Abadi Leslar tetaplah setia bersamaku Episode kali ini sungguh seru dan sangat membuat kita penasaran persahabat ya Soalnya ini adalah episode ketika Leslar terbang ke Malang Wow, apalagi yang membuat kita bahagia Pap Dance yang selalu aja para sahabat ya Kelakuannya membuat kita bahagia Ingin menjadi pilot Wow, luar biasa nih di episode kali ini Jangan sampai lupa dicatat juga jamnya Jam 13.30 tepat setengah 2 siang di Antv hari Minggu persahabat ya dukung penuh untuk karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita. Berikutnya juga persahabat kita lihat di unggahan IGSnya nya Bang Adlin yang baru saja mengunggah sebuah postingan video yang sangat indah banget pemandangannya para sahabat yang luar biasa di Istanbul Turki. Lesti Bilar ini akan Tentunya menghabiskan waktu liburannya persahabat ya Wow, keindahan dari indahnya alam persahabat ya Masya Allah, luar biasa Mudah-mudahan saja idola kita selalu diberikan kesehatan Dan selalu memberikan kejutan, kebahagiaan untuk kita semua Masih menunggu cidukan vitamin manja selanjutnya Tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru update selanjutnya ini adalah informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagaimana ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.